Kali ini saya akan review uh, Modul sensor PR yang 12 volt seperti ini 124 volt. Saya akan modifikasi Timernya Karena timer bawaannya ini kan Minimal itu di 1 menit 1 sampai 10 menit ini ya. Di sini akan saya modifikasi. Oke. Okay. Waktu yang yang singkat dikisar 5 atau 10 detik paling bawah. Jadi dari jadi dari 1 menit. Oke. 5 atau 10 detik. Oke, mari kita bongkar. Nah, ini isi botnya. Saya akan ganti sebuah resistor yang di belakang trimport ini. Sekarang resistor ini punya kode 103 saya akan turunkan nilainya dan saya cari-cari di perangkat-perangkat yang lain itu nilainya saya ganti menjadi saya, saya cari resistor yang ini dengan kode 1002 oke, okay. kita, kita ganti nah ini setelah saya ganti bilang itu nilai R yang di belakang potensiot atau trimpot ini kita kita turunkan nah, begitu sekarang saya turunkan dari satu menit ke di kisaran lima atau sampai 10 detik untuk ini saya pakai buat alarm yang kemarin itu cukup kesel juga. Sekarang kita coba. Oke, okay, kita coba ya, kita tes. Kasih power. Sekarang tak saya kasih. Nah, itu. kita gerak lagi turun ke lima atas 10 detik paling ya coba itu sendiri.